Halo Sobat Abah di seluruh tanah air Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya Ini adalah video pertama Abah di channel ini Kalau sebelum-sebelumnya kalian pernah melihat video lain di channel ini Itu adalah video Abah waktu masih muda Belum sebagai Abah Ipan Sebagai Abah Ipan, videonya baru dimulai sekarang ini So, this is the beginning of Abah Ipan Check this out Kenalin, Abah Ivan. Sosoknya udah lama, tapi baru muncul di Youtube ini. Kalau kalian dengar istilah Abah, biasanya kita langsung teringat sama satu daerah dari Pulau Jawa. Jawa Barat. Ya, Sunda. Abah adalah keturunan asli Sunda. Kenapa disebut Abah? Jujur, semasa hidup, Abah pernah dipanggil dengan beberapa panggilan Ujang Ipan, Akang Ipan, Mang Ipan, Ipan Bako, Stephen, Robert, Jonathan, Charles, Morgan, Adam Jordan, sampai Afgan. Dan terakhir sampai sekarang ini, Abah banyak dipanggil dengan sebutan Abah Ipan Ya, panggilan Abah kurang lebih sama lah Dengan istilah lain kayak Mbah, Eyang, Kakek, Aki, Grandpa, Opa Opa Bukan yang itu ya Dan kalau buat Abah Panggilan ini adalah panggilan yang cukup membanggakan Pertama, dia menunjukkan sisi kedahiran Abah Ya kan, dari Sunda disebut Abah bangga dong Yang kedua, Abah itu adalah panggilan yang prestisius Kenapa? Karena Abah menunjukkan sisi kedewasaan Karakter yang bijaksana Dan juga sosok yang disebutkan Alias tua Ya, tua dan satu lagi, kenapa Abah bangga dengan sosok Abah yang identik dengan kehadiran Sunda? Karena Abah punya misi untuk mengangkat marwah orang Sunda, yang mana orang Sunda itu sering mendapatkan fitnah sebagai kaum yang cadel, yang tidak bisa mengucapkan huruf F atau V. Sadarlah bahwa itu adalah fitnah, buktinya nih, Abah Ipan. Tapi sebagai sosok yang disebutkan, ya tentunya Abah juga punya banyak pengalaman Ya lumayanlah lah, ya adalah sedikit Pengalaman-pengalaman eh yang bisa di-share, bisa disebarkan, minimal bisa dicurcolkan kepada sobat semuanya Khususnya tentang pesan Abah dalam keseharian Abah sehari-hari, yaitu Abah sebagai seorang pedim Abah adalah seorang guru Seorang guru makanya next time channel ini bakal abah coba isi dengan konten-konten atau obrolan-obrolan santai atau diskusi-diskusi ringan yang berkaitan dengan passion abah sehari-hari sebagai guru yang mana banyak sekali abah coba lihat cek-cek, searching, browsing, youtube-youtube ataupun di channel-channel lain ada beberapa kalangan yang coba ingin mengkritisi, mengomentari dan Mengulas tentang dunia pendidikan Khususnya pendidikan di Indonesia Tapi kalau Abah lihat bagaimana latar belakangnya Mereka adalah orang-orang yang Tidak berpendidikan Mereka adalah orang-orang yang Bukan dari jalur pendidikan Maksud Abah mereka bukan orang-orang yang mempelajari Bidang pendidikan Dan Abah masih berkeyakinan besar Bahwa yang paling layak Untuk memberikan kritik Mengomentari, mengkritisi Mengevaluasi, bahkan ingin memberikan solusi tentang pendidikan Indonesia itu tiada lain yang tidak bukan adalah kita guru catat jadi jangan biarkan orang lain banyak berkuar tentang pendidikan yuk kita pendidik, kita guru, ya kita juga yang harus peka dan peduli tentang pendidikan kita ini juga yang menggugah apa? yang menjadi motivasi untuk apa? untuk membahas dan mengulas hal-hal yang terkait dengan pendidikan sosial ataupun budaya Sebab menurut Abah ini adalah barang yang langka, hampir punah, hampir jadi fosil Di tengah gempuran para konten kreator yang majority Yang mana mereka itu kebanyakan lebih banyak mengulas tentang hal-hal yang memang terupdate ya Tentang teknologi, entertainment, dan lain sebagainya Tapi bukankah pendidikan dan sosial dan budaya itu juga merupakan bagian yang penting dalam kehidupan kita Ya mudah-mudahan ini bisa menjadi secercah cahaya di tengah berdapat Sepercik bintang di langit malam Ataupun bisa menjadi setetes kuasa di bumi pasir yang panas Dan terakhir Abah sih berharap mudah-mudahan Abah bisa konsisten dalam mengelola channel ini Abah bisa menghadirkan konten-konten konten dan juga bahasan-bahasan ataupun materi-materi materi yang bermanfaat dan berharga Buat para pemirsa semuanya Oke sekian dulu untuk perkenalan dari Abah Hatur semenuhun buat segala perhatiannya Dan jangan lupa untuk like, comment dan subscribe channel ini Dan tonton terus video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh